sekarang kita off read yang ketiga ini rekamannya langsung read yang ketiga karena tadi satu duanya tidak direkam lagi, -lagi cukup tiga read hari ini nanti bisa diulang-ulang ya satu kali e, latihan yang mulai aja dengan tiga read dulu nanti empat read nanti lima read nanti empat read seberapa waktu yang ada dan seberapa e,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 tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik oksigen membawa kesembuhan tarik oksigen saya jadi sehat tarik oksigen tubuh saya alkali tarik oksigen saturasi ku penuh tarik oksigen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 Tarik nafas, nafas saya sehat. Tarik nafas, saya kuat. Tarik nafas, saya sehat. Nafas kehidupan sembuhkan ku. Nafas kehidupan pulihkan ku. Nafas kehidupan regenerasi sel. Nafas kehidupan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 Hembuskan dengan habis. Sampai habis, sampai habis, sampai habis. Kita tahan satu menit. Kalau tersenyum, jangan lupa. Tahu lemaskan saja. Perah dan ditegakkan. Boleh berdoa untuk organ-organ yang sakit. Percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat.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 siapan kita tarik nafas tahan 15 detik lepaskan Ya, kita eh, selesai latihan. Kita lanjutkan dengan nafas relaksasi. nafas relaksasi tarik 6 sampai 12 detik, sekuatnya, buang 6 sampai 12 detik, juga sama. Tarik lewat hidung, keluar lewat hidung dan tidak mau dipentokkan ke langit-langit boleh ya. Ditarik Lepaskan. Boleh jadal, boleh perut, tarik. Lepaskan. Setelah olah nafas relaksasi, mestinya saturasi sudah kembali ke 98, 99, atau 100 Karena tadi waktu tahan nafas, itu kita bisa turun sampai ke 90, 80, 70, sampai sampai 60 Tergantung seberapa eh, lama kita menahan nafas Kalau ya. so, kita sudah kembali ke 98, 99, atau sudah kita dengan body scan tapi hanya dua menit saja dalam modul body scan kita body scan selama 30 puluh menit. Nah kalau dua menit ini dia untuk siap-siap kekenangan batin boleh merasakan satu dua organ tubuh, mau merasakan denyut jantung boleh, pankreas boleh, mau merasakan seluruh tubuh dari kepala sampai ujung kaki tapi secara cepat. Maka namanya body scan, men scanning tubuh. Ya, tarik nafas pelan-pelan, uang pelan-pelan, ringkas untuk langit-langit, selama 2 menit kita diam tapi nafas pelan-pelan, uang pelan-pelan, untuk mata merasakan organ tubuh atau merasakan tubuhnya sendiri Ya cukup lama. Sekarang kita mulai dengan uh, stretching ulang belakang, ya. Karena sudah orang yang kami tidur, ya. Dan semuanya sampai nanti kita ngepleng juga, juga sambil tarik nafas, buang nafas. Bila kita boleh tarik empat detik, buang 4 detik. Yang kuat delapan, delapan. Yang kuat 12 belas, tarik dua detik, buang dua detik. Nah sekarang kita akan tarik nafas, tangannya diangkat pelan, pelan ya, Lalu sampai di sini, tangannya disatukan, Dorong ke belakang, kayak orang ngulek, kayak orang baru bangun tidur Tarik se sekuat mungkin, tarik ke belakangnya sampai badan terasa tertarik. Nah, Dari sini sampai ketok ke belakang, itu tarik nafas Nanti baru buat nafas, ikatannya, interleasnya dilepas ya. Terus buangnya pelan-pelan. Saya nggak kasih apa-apa ya, karena kerja juga sehat. Saya mau praktek, jadi hitungannya aja berapa detik Terserah ya. Ini kita lima kali satu gerakan kita lima kali. Atau saya mulai dengan hitungan, ya, atau saya kasihnya tarik ya, karena kalau saya bilang ya tarik dan lepas yang saya kuliah. Kita mulai tarik nafas. Lepaskan. Jadi tarik lepasnya pelan-pelan ya Tarik pas, tarik hidung ruat, kondom, tarik, pas. lepas lagi tarik tebal Kita berbaring, sekarang kakinya boleh di ya, kita mau pijetin punggung kita sendiri ya. Jadi tarik eh, kakinya terus dirangkul. Kakinya dirangkul, kita rolling. Rolling itu dulu-dulu nih ya. Kalau yang kuat kembali nariknya mau sampai begini lalu bisa narik lagi kembali ya boleh ya tetap sambil tarik nafas buang nafas pelan-pelan ya bukan nafas biasa tarik nafas pelan-pelan buang pelan-pelan sambil goyang diri goyang kanan ya Malaya. Boleh juga kalau goyangnya lebih cepat ya, jadi enggak sampai bentok kayak tadi. Oke, selesai. Apa yang dirasakan? pulang punggung belakang, tulang punggungnya, pasanya kayak di, di, di, di ya, nah, sekarang, uh, seperti tadi malam, dokter Mira Lengkong tidak memperagakan, tapi hilang ngeplank, ya, nah, plank sendiri, ini ada beberapa gerakannya, ini saya campur dengan body stretching, mumpung posisi kita masih tidur, kita masih lanjutkan posisi tidur, ya kita kembali kakinya ditekuk nanti kita akan tarik nafas ya, karena ini bisa taruh sampai berapa? Tarik nafas terus tarik ya, kemudian kuat dua detik, tariknya ya dua detik sampai seperti ini ditahan dua detik lalu turunkan lagi pelan pelan 12 detik ya, mulai tarik. dalam Puaskan. Jadi nafasnya nafas segitiga ya, tarik, udah sampai di atas, ditahan, tahan gerakan, juga tahan nafas. Jadi bukan tarik nafas, udah boleh pas tahan gerakannya, itu tahan nafas. Kita lagi, tarik. Pasar tarik, teman Basta. Aneh, vale, pelan-pelan. pasang pelan-pelan. Ya, Sekarang kita akan reclang, reclang lebih makna sih, gitu ya. Tapi perut bisa langsing, ya. Jadi kayak orang push up tapi nggak ya push up. Jadi tangannya begini, ya. Yang mulainya dengan terjun dulu lalu mulai diangkat. Okay. sampai mulai di sampai nafasin ya, tetap sama selalu tarik nafas pelan pelan tapi nggak pakai pakai gerakan sama sekali jadi hanya ya satu menit, satu menit, dua menit, dua menit ya, kita menit mulai ya. mengiring ya tangan ya. kalau tidak biasa, biasanya tangan sebelah sininya, ya kita bisa eh, lakukan relaksasi, ya. oleh gerakan-gerakan yang ya, kayak kalau Pak Lawardi, ya dia mengajarkan menikmati gerakan yang yang eh, tidak kaku ya, yang lentur ya, Anda boleh pernah bereksplorasi gerakan yang lentur waktu relaksasi. Nah, kita coba yang kedua bukan begini tapi jadi, ya, kita, ya, posisi badannya hampir sama. Kuat tidak ya, pernah nggak kuat e, turunkan lagi karena ya, ini tanpa gerakan tapi malah lebih capek ya. Nah sambil posisi tetap tarik nafas keluar, buang buang buang. Ya kita mulai. Ya turunkan lagi, ya. nanti bisa dilatih terus, nanti lama makin bisa lebih uh, lama, ya. Nah sekarang saya mau ajarkan gerakan keseimbangan. Gerakan keseimbangan ini bagus buat orang-orang yang ada gejala migrain, vertigo. Maka kita belajar olah uh, keseimbangan. Gampang sekali, ya. Kalau teman-teman mau cari di YouTube juga ada. Yang apa cari ya? Diajarin ya, gampang banget. Eh, olahraga atau peregangan buat orang migren, vertigo. Tapi tidak migren vertigo pun keseimbangan juga bagus untuk fokus. Untuk orang belajar fokus. Caranya gampang, berdiri tegak ya. Lalu kita kakinya ditaruh di atasnya lutut. Ya, ditaruh di atasnya tutup, gitu, gitu, ya. Nah, kalau ada goyang goyang goyang goyang <laughs> berarti keseimbangannya bagus, ya. Sambil sama, ya. Sambil tarik nafas, lepas nafas, pelan-pelan, ya. nafas, ya. Sambil tarik nafas, lepas nafas, ya. Tes keseimbangan. Oke, okay. ganti kaki sebelahnya, ya, ganti kaki sebelahnya. <kuh> Ya saya kaki kiri lebih kuat dari kaki kanan Tapi kaki kanan e, goyang saya ya Kita coba sekali lagi Nanti ajaib ya Sudah lama nggak latihan aja bisa goyang Nanti begitu latihan balik ya ya cukup ya saya yang kedua aja sudah mulai bisa mengendalikan goyang waktu kaki e, kanan nah, semuanya yang berupa keseimbangan ini boleh juga ya, ya. ini napasnya lebih gampang, ya itu boleh juga ya. dan selalu sama ya tarik nafas nafas pelan pelan Ya Harusnya lima kali, tapi cukup Sekarang yang disebut dengan posisi duduk tanpa kursi, ya. posisi duduk tanpa kursi, saya pernah dikasih tahu orang namanya Titung, tapi terus saya spellingnya, tulisannya gimana, nggak ngerti ya. Tapi kalau pernah lihat film-film silat, ya para gurunya melatih muridnya disuruh begini, ya jadi duduk, ya. tapi nggak pakai kursi. Ya, makin bisa ini, makin bisa horizontal, makin bagus, tapi sekuatnya aja ya, kalau nggak kuat ya ini lah paha kalau yang Oke, nanti tak kasih tahu caranya ya. Tapi kalau yang kuat tanpa kursi harus begini ya. Yang tidak terlalu kuat boleh nyender tembok. Oke, saya kasih dulu arahnya ya. Yang nggak kuat boleh nyender tembok. Oke. Jadi mulai dengan Nempel tembok. Kakinya majuin kira-kira sepanjang eh, panjangnya paha ini, ya. Jadi majuin. Terus turunkan pelan-pelan. Turunkan pelan-pelan. Sampai ini lurus. Ininya jadi kalau kaki-kakinya pas, ininya juga lurus. Ininya sudutnya sama kaki. Terus tangannya begini kita mulai dengan yang seperti ini ya, tetap ya tarik nafas pelan pelan, buang nafas uh, pelan pelan. Yang sender tembok dulu aja ini paling gampang ya, lebih aman buat yang muda, -muda umur, ya. yang muda muda boleh kampanye dari tembok. Kaki masuk ke depan, turunkan pelan pelan, tangan ke depan, tarik lepas nafas pelan pelan. berhenti, ya bisa naik lagi pelan-pelan badannya, ya kalau selesai. Nah, ini kayaknya cuma begitu, tapi kalau belum pernah, kaki pegel semuanya. Nah, gunanya buat apa? Gunanya buat naikin masa otot supaya kalau kita turun terus berat badannya, kalau kita naik berat badan naiknya bukan lemak, naiknya otot, ya naiknya otot. Nah, kalau yang kuat tanpa tembok, ya. Tak, baik. Tarik nafas pelan-pelan, lepas pelan-pelan. Oke, padahalnya luar biasa di sini ya. Yang tanpa gerakan lebih capek daripada yang dengan gerakan. Karena boleh juga kan yang pakai gerakan terus ini. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Gitu ya. Itu lebih, apakah? Lebih nggak secapek ketika kita, uh, tadi, diam tanpa. Ium tanpa uh, tergelak ya, saya okay. putar dulu. kalau lihat uh, beberapa pertanyaan pagi ini ya. Yang mau meninggalkan tempat karena ada pekerjaan yang lain ya silahkan ya. Saya jawab beberapa pertanyaan. Ya. Mungkin sebentar soal tadi gerakan-gerakan tadi. Ya, itu olahraga yang enggak butuh biaya ya. Tenang, butuh biaya. Sepedaan, atau beli sepeda. <laughs> saya cerita sedikit soal sepedaan. Saya punya sepeda, itu saya pakai bersama, dengan termasuk pembantu saya. Jadi, ini bukan setelah bangkrut ya. Saya beli sepeda sebelum saya bangkrut. Di mana kami punya omset sebulan puluhan miliar. Saya nyumbang aja namanya perpuluhan, <laughs> itu bisa ratusan juta. Jadi kalau teman-teman saya kan punya sepeda itu harganya 80 juta, 100 juta. Saya beli coba 1,2 juta. Saya pakai bersama dengan para pembantu. terus saya ditanya, kok nggak beli sepeda ginian? Kan lu mampu. Duit buat apa? gitu. Saya tanya balik. Emangnya ya itu sepeda 100 juta itu bagusnya apa? Wow, gini. Coba nanti kamu rasain tak pinjemin genjotnya tuh enteng banget Lalu saya bilang lagi kamu tuh bodoh atau pintar sih kamu sepeda buat apa buat bakar energi nah kalau genjotnya enteng sudah satu jam yang dibakar sedikit dong mau genjotnya pelan ya bagusan punya saya dong ini genjotnya berat banget jadi saya nggak perlu satu jam 30 menit aja kaki udah pegel <laughs> jadi saya bilang bagusan punya saya ini Wah, itu gimana sih mahal mahal nggak bisa bakar energi <laughs> ah, lah saya saya sepedaan kan bukan mau gaya saya sepedaan kan mau bakar energi saya sakit gula saya nggak mau pakai obat ya maka saya cari sepeda yang kalau dikejut enteng, wah saya nggak mau nih. ini bukan yang saya tak cari, dapat yang harganya murah ternyata gegjotnya berat. wah ini yang saya cari ini, ini yang saya cari. Ya, tapi kalau sampai beli sepeda yang murah aja kagak bisa gitu ya udah kayak begini body stretching ya body stretching juga nggak kalah loh, membakar energinya. nah termasuk yang kalau gendutnya karena banyak lemak, lemaknya kebakar jadi kurus. Tapi kalau kuda kurus, nggak akan nambah kurus. Kan lemaknya udah nggak dibakar. Yang dibakar gulanya, kan. Dan tergantung jumlah waktunya berapa lama, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau 20 menit, tidak cukup sebenarnya, ya. Bahkan bisa melatih otot, ya, termasuk push up. Karena kalau ototnya dilatih, minimal minimal turunnya nggak ke 14. Jadi waktu dulu saya kan 76 kg. lalu turun ke 63, 64, stabil di situ. Kemarin ikut diet yang lebih cepat lagi, kayak Dokter Nira, KFLS, ya. KFLS itu kayak diet gitu, tapi masih makan sayur dan bumbu, buahnya hanya apuket, sayurnya pun terbatas, bukan sayur yang manis-manis kayak gudeg dan sebagainya. Nah, itu saya berat-berat turun lagi sama 61. Wah, saya pikir ini nggak cocok nih buat saya. Saya tabrak lagi dalam hal sayur dan buah. Saya makan lagi sukun rebus, saya makan lagi pisang kepok hijau rebus, Ya masih karbo kargo yang sehat. Nah, naikin dari 61 ke 63, kok susah gitu ya saya praktek ya olahraga body stretching yang berbannya pelan-pelan begini dalam satu bulan naik lo dua kilo wah kalau saya udah praktek tuh ngajar mantep ya kalau kalau guru itu kan belajar apa yang diketahui diajarkan kalau coach kan nggak boleh mengajarkan apa yang tahu praktek nggak ngalami nggak gitu ya kita ini berbagi kenapa kok tiba-tiba ngajar ini pas tadi malam WA apa Zoom dengan Dokter Mira? ya sebut lagi, saya ngepleng. Tapi gimana? Tahu kan yang ngepleng, <laughs> ya mungkin nggak enak meragainya kan, ibu-ibu. apalagi pas di kamar pasti uh, kamar, kayaknya ya pagi ini, oke? Okay. Ya, oke okay, saya baca beberapa pertanyaan. Saya pilih dulu uh, yang berhubungan dengan, oke. Okay. pagi Pak, kalau habis operasi patah tulang, tekuk, rol kiri, rol kanan, nah. Ini kalau habis patah tulang harus hati-hati gerakan yang kalau misalnya bikin sakit ya jangan ya kan ada gerakan tangan, ada duduk di kursi juga ada, duduk di kursi kakinya diangkat ya kan itu kan juga sudah bisa untuk melatih otot patah tulangnya di mana misalnya di tangan, kakinya yang digerakkan sambil luar nafas tarik nafas tahan sebentar ya itu ininya tidak lepaskan tarik nafas tahan sebentar. Lepaskan, gitu ya. Lepas nafasnya pelan-pelan, ritmenya kalau bimbo kan awalnya pelan-pelan 15 kali. Nah, itu bisa begitu. Bimbo satu dua ratus kali, mulai yang ke 100 kan nafasnya pelan-pelan. Tarik nafas, kakinya diangkat, jadi sini kita bisa banyak latihan ya, termasuk yang pas nafas pelan-pelan. Pakai tangan bisa tarik nafas, lepaskan gitu ya. Nah, kalau sendirian, misalnya di sini ada frost frost shoulder atau sakit di pundak-pundak gini tes asam urat rendah, kolesterol rendah, oke. tarik nafas sampai kayak orang begini kira-kira, ininya belakangnya kayak kayak ketarik, tantar lepaskan, tarik nafas lepaskan, atau dibalik juga boleh ya karena uh, jadi tarik nafas karena kan maksudnya tarik itu kan uh, sorry, jadi tariknya pas paru-parunya gede, tarik nafas lepaskan jadi paru-parunya ditutup kan kayak sampai <tuh> gitu ya sekuatnya ya kalau sakit sampai di sini sini bisa begini begini itu punggungnya kayak dibuka kalau misalnya orang yang sakit punggung juga sering kejepit tergantung kejepitnya di mana sih ya kita bisa juga misalnya yang sederhana kan cuma oh tadi kita belum cat post besok pagi kita bisa lanjutkan lagi ya jadi posisi begini dia banyak tarik nafas lepaskan kalau Sakitnya di punggung saraf terjepitnya di arah e, belakang. Kalau depan ya dibalik, ya. Jadi kalau sakit sarafnya sudah di MRI atau di scanning dan ketahuan ke kemana, kita bisa modifikasi sendiri gerakannya. Kayak tarik nafas, tahan, lepaskan juga sama. Jadi kayak posisi begini, berhenti di situ, tarik, lepas, tarik nafas lima kali. Tarikan nafas. Nanti posisi lagi, ya seperti yang di body stretching ya. Nanti pilih-pilih mana yang yang e, sesuai dengan kondisinya. Bahkan kemarin waktu saya belajar kelas body stretching, mereka ada yang duduk di kursi loh. Kalau gerakan yang dia nggak bisa, suruh membayangkan, bayangkan gerakan itu bergeraklah dalam pikiran anda. Tubuh anda bergerak di dalam pikiran, gitu ya. Nah, memang juga Wimbos juga ngajari seperti itu dan mereka yang duduk di kursi roda dibawa ke rumahnya Wim Hof tempat prakteknya dikelitain di lantai olah nafas sambung dengan body stretching hebatnya itu ya mereka kursi rodanya nggak dipakai lagi gitu ya setelah terapi dua tiga bulan nggak mati mereka sembuh itu yang mencengangkan saya terus terang saya tuh terkagum-kagum gitu ya uh segini hebatnya ya olah nafas ya gitu ya sampai auto -imun sembuh kanker sembuh secara kejepit sembuh inflamasi sembuh Oke, okay. bisa dengar suara. Oke, okay. berarti gadgetnya ya. Habis radiasi pinggang, kayak nafas segitiga, belum bisa. Nggak apa-apa ya. Kalau nggak bisa, olah nafas segitiga, bocor breading aja, tarik lepas jumlahnya sama. Pak, waktu fisioterapi stroke? Saya seperti yang Bapak ajarkan, angkat pinggul, kaki, tekuk. Ya, memang begitu ya. Apalagi kalau nanti di grup yang lama, kan sudah saya post modul body stretching satu nanti saya lanjutkan post body stretching dua ya pakainya ini sampai empat tapi dua aja udah yang sembuh adik saya salah kecepit fisioterapi yoga air waduh macam-macam habis jutaan belasan juta sembuh-sembuh ikut body stretching tapi yang diiringi olah nafas ya dalam dua minggu dia sembuh Jadi sebenarnya bisa gerakan yang sama tapi kalau misalnya cuma senam ya taiji bagus Ada. Anda lakukan sambil tarik nafas gitu ya lepaskan itu boleh Sambil nari jawa aja boleh kalau yang suka tarik jawa karena esensinya kan gerakan tapi diayuingi dengan ngatur nafas ya. maupun Pak nggak kuat sama sekali ya udah pelan-pelan kan kuat <laughs> ya kalau yang orang bisa silat pencak silat bela diri itu yang kayak duduk tanpa kursi tadi tapi nggak nyender tembok ya bisa bermenit-menit loh kalau saya lihat, saya pernah lihat film silat kan, orang guru ngajari muridnya gitu masih kecil masih bocah-bocah gitu suruh begitu ditinggal pergi sarapan dulu sampai anaknya kayak mau nangis-nangis begitu, oh kayak begitu ya gitu makanya badannya kecil-kecil tapi tenaganya kuat sekali. Kalau anda lihat orang-orang karate beda kan sama sumo Jepang kan, badannya gemuk-gemuk, yang Tiongkok itu kecil-kecil tapi jangan pikir lo ya dalam beberapa film itu ya ada benernya sih ya misalnya Rabu atau badan besar dari Amerika Rusia gitu pergi ke Tiongkok itu kalah sama jago silat yang badannya kayaknya krempeng gitu. tapi ternyata tenaganya itu lama-lama saya susah melihat layar untuk ikut gerakan karena mata saya kanan habis operasi ya kalau habis operasi mata karena pembuluh darahnya pecah ya yang pakai tahan nafas dihindarin dulu, ya sampai betul-betul lukanya sembuh. Yang pakai tahan nafas berarti nafas simbol dua sama nafas segitiga itu dihindari dulu atau nahannya karena nahan nafas itu kayak menaikkan tekanan, ya sampai nanti sembuh. Kalau udah lukanya kering sembuh, ya bisa semuanya. Bahkan saya ini di album kalau ke rumah saya lihat foto keluarga dulunya kacamataan silindris dua setengah sama plus dua setengah. Saya sebelumnya banyak ya. Saya lepas kacamata. Saya dulu eh, alergi udang, cumi, kepiting, ikan asin. Wah kalau makan itu kulit ini berlendir, berminyak, menjijikkan. Betul, -betul darah kotor. Tidak ada alergi lagi loh. Ya lepas obat insulin, lepas, lepas obat diabetes. Saya ya eh, mata normal kembali. Mau lihat jauh, mau lihat dekat bisa benar-benar ya saya berharap sih teman-teman ngalami juga ya regentasi sel dalam semua organ tubuh karena pola napas itu kan itu tidak hanya untuk diabetes, tidak hanya untuk kanker ya tapi memang lama yang cepat itu kan pakai obat ya tapi kalau nggak pakai obat yang bagus yang, yang lebih cepat ya kombinasi diobati dulu udah sembuh maintain kan gitu kan itu kalau mau bijaksana gitu ya jadi nggak usah radikal gitu. Enggak kemo, enggak asik, kemo aja, kalau punya duit, ya. masalahnya kalau udah kemo 1-2, dua. kemo dua tahun kamu lagi, kemo 3, baru setahun kamu lagi, ya, duitnya udah -duit habis, ya, kemenang ke Penang ke Singapura, 1-2 miliar habis, karena pikirnya cuma sebulan-dua bulan, taunya radiasinya sekian kali, ininya sekian kali, ya pakai jeda waktu, ya, 6 bulan, ada masalah di tengah jalan, ya, sampai ada yang setahun di Singapura, gimana enggak 2 miliar habis, jadi duit, duit habis kan nggak punya alternatif. Jadi punya alternatif, cari pengobatan alternatif. Lalu kalau masih punya duit kan, ya ragu-ragu kan, sembuh nggak ini gitu. Ya udahlah, kombinasi lah, obat dulu, lalu olah napas, radiasi dulu, pakai pola nafas, di pakai olah nafas lebih hati lebih tenang ya kan. Kalau misalnya keputusan itu nggak didukung sama keluarga, udah jangan jangan nekat-nekat dah -nekat nanti ada apa-apa disalahin lain kan gitu ya. Tapi kemarin saya ketemu ibu-ibu yang anaknya juga dukung, anaknya enggak punya duit <laughs> Surabaya Pak saya bisa sembuh nggak? Kalau bisa pasti bisa, tapi pasti apa nggak? Nah pastinya itu ya bisa, tapi pastinya tergantung usaha, tergantung niat, tergantung kerajinan, tergantung komitmen, plus satu lagi, plus satu lagi ya tergantung yang di atas sama Tuhan. Jadi mudah-mudahan Pak gaya terakhir saya nggak bisa, apa-apa ya nanti tak kasih yang lebih sederhana aja yang lebih berawal dari yang lebih mudah ya yaitu uh, body stretching ya waktu peluk lutut nafas lewat hidung buang lewat ya kalau pas waktu semuanya tadi kecuali waktu olah nafas wimbof tarik hidung buang mulut selebihnya semuanya tarik hidung keluar hidung ya waktu body stretching waktu yang lain tarik hidung keluar hidung waktu angkat badan mau tahan nafas ya waktu kalau jadi yang waktu posisi pakai tak, kaki diangkat lalu pinggul diangkat ke atas itu pakai tahan atas. ya yang selebihnya enggak ya tarik lepas tarik lepas gitu aja ya yang lain lainnya Oke, eh, makasih bener pak keseimbangan kaki kiri lebih bagus saya uh, bukan bener sih tiap orang beda beda <laughs> tiap orang beda beda makanya juga kayak bersila ya itu beda-beda. Di sini ada suami istri nggak? <laughs> Kalau ada suami istri coba begini, posisi doA ya. Saya sudah ribuan kali. Lebih ribu orang saya suruh begini. Tapi ini dalam semuanya modul pernikahan ya. Nanti saya jadwalkan ya. Mudah-mudahan September di ya Amerika saya nggak padat-padat, saya jadwalkan nanti modul marriage encounter atau pemulihan pernikahan. Nanti di dalamnya ada bagaimana mengatasi ejakulasi dini ya, kesembuhan seksual. Tapi saya nggak mau langsung di situ karena itu bukan esensi sebenarnya, yaitu teknik. Tapi yang esensi kan relasi. Nah, pada pada pada modul-modul pemulihan pernikahan di mana di dalamnya ada kesembuhan untuk ejakulasi ini mau satu menit jadi 30 menit, nggak pakai obat, nggak pakai ramuan, ya. Karena saya malah sudah lama sembuhnya. Saya nikah udah tiga tahun, kayak 10 tahun pertama nikah. Maaf ini blablabaan ya, satu menit udah ejakulasi tuh nempel langsung waktu Sekarang saya bisa atur mau 5 menit, mau 20 menit, mau 30 menit. Tubuh kita kita yang mengendalikan. Nanti saya ajarkan ya. Nah, dalam modul itu salah satunya yang paling gampang nih, suami istri tak suruh begini. Coba ambil sikap doa gitu ya. Atau Bapak Ibu suami istri ya, enggak apa-apa, sekarang ambil sikap doa gitu ya. Jempol mana yang di atas? Kiri atau kanan? Ya pasti beda-beda. <laughs> pasti beda-beda. Kalau jempol kirinya di atas, ada pemikir pikir dipikirin, Pokoknya tukang pikir maunya logika maksudnya masuk harusnya masuk akal dulu segala sesuatu tutup mikirnya tapi kalau jempol kanan yang di atas anda tukang rasa saya rasa enggak benar, saya rasa jangan begitulah kamu jangan begitu sama anak saya rasa kamu hukumnya terlalu keras Nah, menariknya begini suami istri itu rata-rata nah harus jempolnya itu mana yang di atas itu berbeda ini enggak ada yang benar, enggak ada yang salah ya cuma rasanya enggak enak ya kalau anda begini ya ini jempol mana yang di atas itu ada tuker ndak enak kalau ada suami istri coba lihat suaminya atau istrinya kamu gimana sih mana jempol mana yang di atas gitu ya mayoritas suami istri itu naruh jempolnya itu beda itu baru naruh jempol gimana naruh handuk naruh sendal, naruh kuting kuku naruh kunci naruh sendal aja beda gimana yang lain lain Hidup ini kadang menarik. Mengamati hal-hal yang sederhana dan menjelaskan hal yang rumit dengan cara sederhana. Padahal saya mau jelasin suami istri itu banyak perbedaan gitu kan daripada pakai teori suruh begini aja. Siapa yang su apa suami istri jempolnya sama-sama yang di atas itu yang kiri atau yang di atas itu sama-sama yang kanan. Yang angkat tangan nggak lebih 20%. Mayoritas loh, suami istri naruh jempol aja beda. Gimana naruh-naruh yang lain gitu ya nanti kasih tahu yang lain deh banyak hal yang saya ajari pelajari dalam hidup ini yang simpel-simpel, tapi sebenarnya bisa menjadi ilustrasi. Dan itu fakta ya. Plan tidak bayar untuk jantung enggak ya itu dokter Mira ya. Iya tadi malam sempat jelasin nanti boleh. Ah, oke okay. mungkin sebagai penutupnya atau sebentar sebelum saya uh, jawab yang lain ya. Uh, ada Dokter Sasa. Dokter Sasa itu dia ada di uh, grup kanker, ya. Dia juga membantu saya untuk menjawab pertanyaan di grup kanker. Dia seorang dokter, ya. Namanya Dokter Sasa. Nah, saya mau tunjukkan dia itu ngajarin. Menurut saya, oke okay lah. Saya rekomen saya rekomend, saya rekomend untuk YouTube-nya, channelnya. Dia ngajarin YouTube-nya pendek-pendek, termasuk. Uh, misalnya temulawak gitu ya. herbal, tapi dokter dia dia dokter, termasuk ngajarin tadi juga ngeplang ada ya ada juga, ingat dokter Sasa sebentar ya, saya ya, youtube-nya oke, saya share youtube-nya ada, dan dia banyak banget ngajarinya, dia tak tunjukkan ya, dia ngajarinya cuma lima menit 5 menit, 5 menit itu Anda masuk di youtube-nya bagus buat belajar karena dia masuk belajar olah nafas juga terus akhirnya saya jadiin mentor malah di grup Kanker, ya. Nah, ini channelnya, channel kesehatan dokter Sasak. Memang namanya Sasak, ya. Ya, macam ini mengenai buah apel, mengenai salah, mengenai brokoli, gitu ya. Nah, ini yang kayak ini juga ada, nih gerakan plank, ya. Manfaat gerakan plank nah, ini, <tuh> yang ini juga ada. Jadi, dia juga ada eh, olahraganya dikit-dikit, ya. Mengenai sayur dan buah yang boleh dan tidak boleh menurut saya oke okay. ya mengenai gitu yang cukup menarik juga menurut saya ya e, mengenai pinahong mengenai olah nafas untuk melawan kanker dan dia e, Youtubenya itu sekitar 4 sampai lima menit ya dan dia mengenai bahas mengenai air fryer membetulkan postur bungkuk e, nyeri bokong dan seterusnya silahkan anda saya saya apa namanya rekomen untuk channel ini ya oke, saya lanjutkan lagi oh, oh, tadi mungkin pas saya tidur tadi ya, suaranya jadi kurang eh, jelas ya, oke oke oke oh, coba pak, pada saat gerakan keseimbangan tutup mata atau buka mata buka mata aja kalau tutup mata ada yang jatuh soalnya <laughs> kabat aja ya Pak saya ada poli perut BAB empat lima kali sehari kok e, batu ginjal udah laser olah nafasnya jadi olah nafas itu bukan obat ya jadi nggak bisa sakit ini dengan ini jadi paling bagus paling gampang ya sebenarnya e, mengamati diri sendiri e, karena olah nafas bukan obat nggak ada rumusnya kecuali si ada yang kayak kanker diabetes yang Agak-agak gampang begitu, mati ya kanker terutama naikkan alkalinya. Tapi kalau saya pikir-pikir sendiri juga, misalnya orang kanker diajari olah Nova segitiga. Ya, tapi di Wim Hof banyak juga yang sembuh dari kanker. gitu Jadi tetap kalau saya mengajarkan ikuti semua, tapi mengamati diri sendiri saat ikutin satu modul bisa dilatih satu dua tiga empat hari rasakan tubuhnya. Ya, karena enggak. Nggak, kecuali nanti ya beberapa tahun ke depan saya banyak pengalaman menangani orangnya bertambah ya mungkin bisa jadi tahu karena ini butuh waktu untuk untuk bisa tapi mestinya sih bukan bukan obat yang nggak bisa sakit ini ini gitu ya apalagi kalau sakitnya spesifik tapi kayak diabetes atau yang mungkin bisa kanker itu kan sebenarnya ada ada kesamaannya kebanyakan tubuhnya asam nah, itu bisa olah nafas yang menaikkan ph alkali PH-nya sudah, tubuhnya alkali, ganti juga, tetap, akhirnya tetap harus ganti juga, harus tambah juga dengan modul-modul MBSR, mind focus, ataupun yang keterangan batin untuk keseimbangan hormonal. Ya, ya hari ini saya rekam, jadi nanti yang terlambat saya kasih rekamannya ya. Pak, waktu latih keseimbangan, satu angkat kaki, sedikit boleh pandangan ke depan, fokus pada satu titik, ya boleh ya. Jadi lihat ke depan, lalu itu akan lebih imbang tentunya ya kalau mau merem imbang tapi ada juga yang merem malah tambah goyang. Jadi aja barang berbeda tapi ngelihat satu titik betul ya. Kecapean pinggang sakit orang bilang koyok kecentit. Oke, body stretching bisa ya. Nanti kalau yang di WA grup lama itu body setting sudah dua modul Naik turun tangga bisa ya, pasti bisa ya. Saya rumah dua lantai. Dan plafon saya agak tinggi. Orang hanya empat meter, saya lima setengah meter. Jadi rumah saya tingginya 18 belas meter, tapi itu cuma dua lantai. Memang saya rancang unik, ya. Ketinggian atap 18 belas meter, tapi ketinggian plafon itu 15 belas meter. Kayak rumah zaman Belanda. Jadi ini nggak pakai AC, dingin. Maka saya menangkan rumah lomba rumah sehat. Jadi saya menang juara satu di <laughs> Saya naik turun tangga lantai dua, tapi lantai dua saya itu Lima setengah meter, delapan cukup tinggi, apa lima meter ya? Ketinggian jadi naik turun gitu. Hari ini bisa lima belas kali, besok enam belas, besok tujuh belas, besok delapan belas, besok sembilan belas tiap hari. Nambah satu bisa loh. kalau Anda mau ajak saya naik gedung bertingkat 30 lantai, Pak. nggak pakai lift ya? Ayo, anak umur dua puluh anak muda umur 20-30 tahun. Nantang saya, mau berapa lantai? Sekuatnya, ayo di tengah jalan, Pak kita masuk lobi aja, nah itu ya kakinya merengkel sih, ya, merengkel, kenceng gitu ya, tapi nggak gede-gede banget ya, kalau mau terus-terusan ya bisa gede, bisa, semua bisa ngelatih, yang melatih otot ya nambahin paling nggak nambahin, kita nambah berat badan tapi bukan dari lemak ya, nambah berat badannya dari protein, maka perut saya kan langsing, dulu saya punya perut 36 ukuran celana, sekarang 31-32, ya. Jadi kalau tiga dua sekarang kegedean. selama saya ukuran 31, slim, makanya kalau dicek usia biologis usianya muda ya. Nempel tembok, ya. Gampangnya itu sekuatnya aja ya, cukup cuma cukup dua tiga menit, tapi tiap hari, ya. mau lima menit boleh, ya. Pak, mohon kiranya rekaman oke pasti terus. Sudah nggak ada lagi pertanyaan yang ini, ya tujuh belas tahun tujuh Agustus saya ke Bandung, saya berangkat jam enam pagi karena saya ada acara jam sembilan di Bandung, lalu jam sebelas nyambung temu darat pola hidup sehat, jadi tujuh pagi ya saya belum umumkan kalau kita kita pacara bendera aja, <laughs> sambil upacara kan jangan lain nggak tahu ya. Indonesia ada tarik nafas, <laughs> saya kalau di gereja nyanyi, saya tarik nafas, lepas nafas, dua 20 menit, malah enak banget gitu ya, Tuhan penyembuhku, kita tarik nafas, gitu ya. dan kata-katanya juga kalau saya kan, nafas kehidupan, pulihkan ku, nafas kehidupan, sembuhkan ku, kenapa, jujur saya ambil kitab ayub, waktu ayub sakit, ada teman, Elifas berucap so far. Ini nasihatnya nggak benar, maka Tuhan marah sama Elifaz. Tapi Ayub punya teman namanya Elihu. Nah, Tuhan tuh nggak marah sama Elihu. Dan dia bilang sama Ayub, nafas kehidupan itu menyembuhkan. Nafas kehidupan itu menyembuhkan. Itu kata, kata yang saya ambil, benar-benar jadi rema bagi saya, kalau saya tarik nafas itu nafas kehidupan. ya Karena nafas kehidupan itu dari Tuhan, kan? Waktu, saya pikir Islam Kristen sama ya, Katolik atau ada Samawi, Lalu Tuhan membuat Adam itu kan dibuat dari tanah liat. Lalu Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalamnya, nafas hidup. Lalu menjadi hidup. Jadi nafas kehidupan. Nafas itu dari Tuhan kan betul kan? Kalau orang diambil nafasnya matilah dia. Jadi nafas itu kehidupan. Itulah kenapa saya menggunakan terminologi nafas kehidupan, polikanto. Nafas dari Tuhan, sembuhkan Ya, beda aliran bahkan berbeda dengan yang waktu saya belajar. Ya, waktu saya belajar, ya beda. Tapi ada yang bagus juga ya. Saya akhiri dengan dengan saya sering sebut John kabat ya. Saya akhiri dengan dia ya, satu menit aja videonya pendek. Kalau kita selesai. Misconception of meditation is that if you're meditating, your mind will be blank. You can't make your mind blank. And if you try, you're just going to wind up with a gigantic headache. <laughs> in a way, when we're on autopilot, we're sleepwalking through our lives. Mindfulness is traditionally a form of meditation. It's the awareness that arises from paying attention on purpose in the present moment and non-judgmentally. If you're breathing, this class could be for you. I've been committed to mindfulness for well over 50 years. It's a way in which you could take care of your body, take care of your mind, and that's what this is really about. The entire thrust of this masterclass is not about attaining, it's about recognizing you're already whole. When you set about bringing mindfulness into your life, the best coping strategy is to recognize stress and how to minimize our reactivity to those stressors. No matter how stressful, no matter how painful, I could ground myself in the present moment. Stop, remember, drop. We can cultivate mindfulness in an array of different ways. And the beauty of meditation is some forms will resonate with some people, and other forms will resonate differently with other people. I do not consider this to be a master class. This is not about mastery. I'm not the curriculum. You're the curriculum. This is an invitation to befriend yourself and sign up for the adventure of a lifetime. This is John Kebbinson and this is my non masterclass. Ya, yeah. ini hanya trailer aja tapi John Kebbinson sudah ngajar olah nafas lebih dari 50 tahun. Itupun beberapa kalimatnya waktu saya mengajar kembali kepada Anda itu saya robah karena keberatan-keberatan secara teologis ya. Nah, tapi esensinya luar biasa bagaimana kita bisa menyembuhkan badan kita regenerasi sel lewat pada hati dan pikiran. Penekanannya pada olah hati, olah pikir. Sayakan Wim Hof lebih banyak pada metabolisme, John kabat pada keseimbangan hormonal. Ya akan berujung pada metabolisme juga. Tapi ada kekuatan dan kelebihannya masing-masing, yang secara detail, itu saya jelaskan di <kosok> modul demi modul. Nah, mohon maaf, yang angkatan baru ini kan cukup banyak yang tidak sempat, enggak <kosok> ada waktu untuk Zoom untuk workshop. Maka rekaman-rekaman workshopnya dipost di WA grup Nah, simak itu, karena pagi ini bukan workshop, pagi ini kita praktek bersama. <kosok> praktek, praktek, tapi kenapa olah nafas? <kosok> bisa menaikkan hemoglobin. Kenapa olah napas bisa menyembuhkan uh, uh, inflamasi dan seterusnya itu di box shop yang sudah pernah ada ya di post di grup tinggal dengarkan rekamannya. Mungkin saya akan nanti rekaman pulang modul demi modul dengan lebih banyak menunjukkan uh, sumber pelajarannya seperti tadi kayak misalnya John Kapcin sendiri ya dia juga body stretching. Walaupun tadi memang saya sengaja ambil yang sudah trailer cuplikan ya karena dia ada posisi-posisi tadi seperti ngeplan juga, nah nanti kita berikan modul lengkapnya gerakan-gerakan itu, gitu ya. Karena dulu saya ikut kelas resmi, ya, dan kabat sim saya ikut kelas resmi yang certified. Jadi, <tuh> tapi tidak semuanya saya ajarkan secara <tuh> sama dengan yang lain. Saya ajarkan dengan gaya saya, tapi saya menyebutkan dari mana sumbernya Karena memang waktu saya minta izin, boleh nggak saya mengajarkan kembali? Boleh, tapi sebutkan sumbernya dari mana Oh itu pasti, dalam dunia ilmiah Orang harus nulis buku aja, harus, harus pakai Daftar, pustaka, catatan kaki ya Orang nggak boleh mengaku-ngaku menemukan Kalau dia tidak menemukan ya. Oke, terima kasih, selamat pagi Sampai jumpa lagi <tuh> Nanti berarti <tuh> 18 ya, besok Orang bahagia lupa tanggal <tuh> berapa? sekarang ya, ya kalau kaca ketemu lagi berarti tujuh belas masih libur ya kalau besok tujuh belas ya kita besok kita ketemu. Oke selamat pagi.